kita goreng tak usah so pakai baju benda pakai apron saja apa ha, tu tutup depan saja ah apa <laughs> ha laki laki dang <coughs> meninggal dunia <coughs> dapat harta <Dapat> tak tak ha. <coughs>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 Gera terselesaikan yang belum punya pekerjaan. Semoga segera punya pekerjaan ya, yang mempunyai gaji sedikit. Semoga gajinya tambah banyak. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Intinya adalah dalam kehidupan ini kita sering membantu orang lain Maka insya Allah kehidupan kita insya Allah akan semakin nyaman semakin lancar Seperti itu ya guys ya Karena kenapa kalau kita memudahkan urusan orang lain Maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita Masya Allah Jom guys kita ngaji kembali bersama Ustadz Azhar Idrus Yaitu soal jawab agama Islam yang kemarin kita sudah membuat part 1, part 2 dan part 3-nya Dan sekarang yaitu part 4-nya Nah, jom kita tengok videonya Let's go Soalan seterusnya Bangun malam ni disukai Allah Adakah pak isteri pun dikenalki untuk tahajub, witi dan macam-macam dan sebagainya Jawabnya bangun malam bukan kata isteri, suami pun Bahasa tak wajib boleh. Siapa bangun dia lebih baik Betul Nah, tapi bangun ibadatlah, Bukan bangun kecing ceng, Bangun kecing Nak uh, Jadi Kalau isteri bangun malam juga buat Lebih baik Tapi isteri ni nak ingat Kita lebih banyak Kita dapat pahala Bukan macam orang laki-laki Kena bangun malam dan sebagainya Kerana malam israq mekrak Ma itu Nabi kata macam mana nak lepas Daripada neraka Rupang? Tiga perkara Taat pada Allah dan Rasul Se so, Maknanya Semayang dan puasa jangan tinggalah dan tutur araf. Yang kedua, taat pada suami. Yang ketiga, kalau pergi jalan tu jangan over sangat mekap-mekap. Nak, jangan gedik-begik ah, goget-goget goget walk jalan gitu. Depa laki macam gajah nak beranak jalan. Faham tak <laughs> lagi? Ah bila tu big jalan luar gap banyak sangat, over sangat. Neh, <laughs> jangan berlebih-lebih Kalau gitu kita dapat kontrol ropang ini boleh pilih pintu syurga. Masya-Allah. Nah, Ni kau duduk rumah Muka Macam tepung kandung Nampak Bila nak pergi jalan kau Merah situ Calik situ Lombor situ oh. kak, sini. Jadi berseri-seri Nak pergi jalan eh? ha. tu kadang-kadang Benda tu salah ha. <tuh> Isteri tak enggan Isteri enggan Tak ikhlas layan suami Suami pula Mati pucuk Apakah hukumnya Hukumnya tak salah Dah isteri Dah suami gitu Faham nak pergi Jadi Dia Manusia ni dia ada perasaan yang tak ada perasaan ni tiang TMB. -tian ha ah, dia bubuh tu, duduk congok situ ah. Bila manusia dia ada hati tau. Dia ada perasaan tau. Baik, soalan awak ni berkaitan dengan apa benda ni? Nafaqah batin. Kita ada Zohir, ada batin. Zohir ni makan nasi, makan nasi lemak, cakoi tiau, minum air kopi O, pang atau kolo. Nak ada air kolo? kopi campur milo. Ha. ha, ha. Dah mau main-main das -main loh aku main colo. Faham tak lagi? Nampak? Ha dia bating, bating ni setlah. Ha bating ni minta maaf lah orang perempuan, perempuan dia kuat. Faham tak lagi? Lelaki-lelaki satu tenaga, perempuan, perempuan 100. Betul. Ha tu hakikat. Rupa ni Tuhan buat, hak lain dak. Ha, bah bekerja mai panjat bangunan dak dak. Lopak lokang ke bos teletang Kak Guni ke bos nyambang Haa, tak kok Dia kata dua kata Dia kata mulut laju Set kuat Minta maaf lah Nak, nak, tolong nak suruh paham Nak, dia lebih berkeinginan dia kuat Orang lelaki kuat tak Kuat juga, kuat apa? Kuat sembang kita kopi Paham bagian sembang Haa, haa Hakikat sebenar apa kuat batu, bila suami dah mati pucuk Terasa hati tak isteri Rasa hati ya? nah. ah, Rasa hati lah ya? hmm, Jadi isteri pun jadi mati kutu nah, Jadi bila layang pun jadi tak ikhlas Itu bukan sengaja Kalau sengaja haram Itu adalah kesan Nampak tak? Efek daripada hati tadi Bila suami dah mati pucuk Drogok cetong Paham tak lagi? Misha yang tebak <laughs> Nampak tak? Tapi drogok Jadi dia akan efek Daripada hati kita ni Perempuan Dia akan pergi kepada anggota dengan Sarah tadi dia Haa. akan jadi malah, jadi tidak bermaya, jadi tidak bersemangat Tidak salah orang puan eh? Sebab dalam kes ini, dalam zaman Nabi, Nabi tak salahkan isteri Nabi suruh suami buat abad Nampak lagi? Ada abad tak? Ada Dah kata tak ada abad, mati dan tua Mati sungguh, ni bukan mati sungguh, mati pucuk Faham? Haa. Orang tu dia hutang kita dia tak bayarlah. <coughs> Tapi dia beli barang-barang mahal, selalu melancung. Dia tak ingat aku. Gelandai <laughs> tak ingat. Khabar ke dia? Nak masih nak pergi melancung ni tunggu kat dekat epok tu. Nah, eh dia minta duit hari tu. RM3000. Oh. Oh, oh. Depan orang ramai dah apa? Baik, know, dia tak ingat. betul ah. Allah. Tak ingat sekarang. Si ingat awak uh, hutang saya. Ha, oh, <coughs> <I tak> dia ingat. <coughs> <man>. <coughs> macam boleh berlaku. Nah, dia Benda. pun bayar. Ah tak bayar juga nak gua ni lagi dah. Kalau dalam mahkamah Islam, dia boleh akad ambil harta tu bayar ke kita. Dalam mahkamah segi ni macam-macam boleh jadi. Ha. Siapa yang kuasa lebih, dia menang. Faham tak lagi? Siapa kena majistret, kena layak rapat dengan orang-orang rap, besar-besar, dia terlepaslah. Itu hukum dunia. Nah. Ah jangan ah hutang-hutang orang banyak dah ni hutang orang. Buat projek itu gini, ambil duit, orang ambil barang, orang ambil barang dengan apa benda ni uh, hardware. Bila hutung dapat bayaran, dia tak bayar hutang. Rokoknya semayang tak terima. Siapa ya, yang makan harta orang hal cara haram tak terima semayang. Termasuk orang yang sengaja tak mau bayar hutang, dikira makan harta orang cara haram. Semayang tak terima. Kalau gi haji tidak jadi mabroh. Tidak jadi apa? Mabroh namanya. Faham Allah. lagi? Ha, ramai ni konteks-konteks besar-besar. Tak bayar duit orang, gaji orang. Pergi buat umroh. Dua kali setahun. Ha, orang lagu tu jangan-jangan kita suruh dia berdoa pada kita. Dia turun di airport, kita baling batu. Tujuh biji seorang. Syetan balik dah. Faham lagi? Ha. Soalan seterusnya. Betul itu. Bolehkah seorang istri menegar kehidupan suami? Boleh. Boleh boleh. Isteri ni penasihat. Tahu tak? Ha, penasihat suami ni ketua rumah tangga. Nak? Jadi kadang-kadang tu imam salah tak? Salah. Tu imam salah. Dan nah, ada pula masa sembahyang Zuhur 2 rakaat. Hidup tayak akhir Makmum subhanallah. Ah imam pun tambah dua lagi. Ah maknanya makmum menegur imam. Isteri boleh tegur. Ya. Memang isteri tugas dia tegur. Apa pula tanya boleh ke tak? Cuma adat menegur Kita boleh tak tegur mak kita? Boleh tak? Ha, tapi jaga adat menegur Jangan herdik Jangan tinggi suara Bila kita nak tegur suami kan Jangan tinggi suara Faham? Ha, suara jangan kuat Wah, wah, wah, tepik Nak? Ha. Jangan ada orang bila dia bini bila dia jerukoh laki dia Dia herdik laki dia laki dia tak melawang Dia rasa hebat Hebat dia tanduk mahu dosa, dosa, dosa, dosa Laki tak melayang tu ada dua Kadang-kadang memang dia penakut pun Yang kedua memang dia malah layang bini dia ni Memang dia tahu dah memang tak cukup otak Kalau melayang kau jadi punoh dia Jadi laki ni buat bodoh gitu Malah layang tak perlu tambah dosa Bini pula tengok laki malah melayang bila kena marah Rasa hebat Nak? Rasa hebat dah dah lalas hari Masuk dengan keru Kenapa tak? Jangan kita Soalan seterusnya lagi Kita ada soalan yang kelima sebelum akhir Macam mana nak kabur ketuk laki kita kalau dia tak nak beli lauk. Hey. Dia tak nak beli kabolah laki mu aku nak kata gua ni dah lakimu. Laki <laughs> kita tak mau beli ikan, tak mau beli nah, ayam. Ya. Nak kabur gua ni lah dah lakimu. Bang ai eh, ayam dak beli eh. ikang ni. Ikan ni, faham beli ikan. Ah itu, gitu WhatsApp ke dia. Kita nak darat gua ni. Kabur molek-molek. Nak? Ha. Atau nak tukar ikan-ikan ikan selayang tak mau. Kap hauh kau cakap. Nampak? Ha, hai masalah. Laki dia kata, tak lay, tak kita Tak ada cukup duit, saya beli kaya dulu minggu ni Haa, tak ada masalah, kabar je Kita betul. boleh mitok, tapi kalau kita tak dapat bagaimana yang kita mitok Jangan nak mengamok Faham? Fahamlah Dia ni, dia ni, zaman ni, zaman mitok je Bukan zaman mak kita dulu Zaman tok kita dulu, faham tak? Tok kita dulu pandai masak Mak kita pun pandai Bini kita tok lah macam tu Ingatlah, <coughs> eh, kalau tok kita dulu boleh 40 jenis laut atau 20 jenis lauk. Mak kita 10 jenis lauk. Betul tak? Tok kita 20 jenis boleh buat makanan. Mak kita 10. Faham? Bini kita share boleh buat dia ni. Lauk benda, lauk asap. Lauk wak sungguh, wak ko asap. Bang, tombiang eh, udang lebih. <credises> Bang, boleh beli kari pak. dia isi banyak, nak ubi banyak. Ha, ha dia ni kerap. Tapi hak mana mahal sekali belanja. Bini kita Dua puluh ribu ni Tu pun hak duit paham sepeng Eh kaki cekang Faham tak kik? Tumi acuh belakang Dua puluh lima Faham tak kik? Tok kita kita ni berapa tu? Dua puluh setengah Mak kita Mak kita tiga ratus Pada ratus Faham? Lapan ratus Mak kita nikah itu Tahun enam puluhan Tahu tak? Tahun lima puluhan Nak? Dia ni nama kita Empat belah ribu Empat belah ribu tu hak bodoh Bodoh macam kambing Empat belah ribu Nak? Tapi boleh nak masak? Tak boleh masak Haa Jadi kita kita lancarkan kutipan derma untuk dana pembinaan serbaguna surau Bagi tujuan program dan aktiviti surau Bangun unit aman, tolong kutip Haa. Sunat bagi derma Haa. Kerana kita nak buat dewan serbaguna Untuk aktiviti surau Siapa tak mau bagi, buat-buat tidur Haa. Teruskan kutip donmo sambil-sambil kita menderma kita tengok so tiga lagi soalan terakhir. Baik. Dia kata dalam surah Yasin yang bermaksud ayat 52 celakalah kamu siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami yakni kubur. Sebagaimana yang kita maklum terdapat azab dalam kubur bagi orang yang berdosa lebih-lebih lagi bagi orang kafir. Harap dapat pencerahan daripada ustaz. <tuh> Baik. Maksud ayat ini jelas bahawasanya orang kafir susah di alam barzakh. Maksud dibangunkan di sini ialah bukan bangun daripada hidup ke dalam kubur tapi daripada kubur ke padang masyar Meh, hmm. orang kafir, orang Islam semua mati belaka. Mati ni kaum ini tak percaya agama pun dia percaya. Pasal mati dia tak nampak. Ha? orang yang tak percaya agama ni dia tak percaya alam barzah eh pasal alam barzah dia tak nampak. Okay. mati dia nampak. Neh. Okey. Bila mati kita datang dalam kepada kita hadis-hadis banyak cerita. Bahawa sesinya datanglah mula malaikat menyoal ha? mayat yang mati. Kalau orang yang beriman dia akan menjawab Allahu Rabbi. Allah itu Tuhanku wa Muhammadun Nabiyyi Muhammad itu nabiku. Ha, <coughs> ha, wal ah walqur'anu imami dan quran itu adalah imam aku napa ah walka'batu kiblati dan kiblat itu adalah uh, ka'bah itu adalah kiblatku walmuslimun kulluhum ikhwani sekalian orang Islam itu Allah saudaraku hmm. maka disebut dalam hadis antaranya kitab sahih bukhari Allah akan luaskan kubur orang tu sejauh mata memandang Dan diberi kepadanya Sebagaimana dia duduk di dalam kebun-kebun surga ah, Belum Allah. dalam surga Macam dalam kebun surga Di alam barzah tu cerita dia Orang kapil pula Dia tidak akan dapat menjawab Siapakah laki-laki ini Maksudnya Nabi Muhammad Dia kata orang panggil nama Muhammad Kami kata Muhammad ha, Tapi kami tidak beriman dengan dia Lalu dikepik kubur tu Lalu sampai berselisih tulang rusuk orang kafir. Allah. Nah, ha, jadi duduk dalam keadaan azab. Lepas nah. tu ayat surah Yasin ni, dia dibangunkan dari kubur. Maksudnya bangun di padang masyar. Untuk berdiri di hadapan Allah. Berdiri ni bahasa Melayu, Arab panggil kiam. Lepas dipanggil hari berdiri. Arab panggil hari kiamat. Faham? Hari berdiri. Ha, orang yang mula-mula bangun dari kubur, Nabi Muhammad. Nabi kata ana awwalum inshaqal khabru aku orang yang pertama keluar daripada kubur. Karena Nabi pemimpin yang paling agung sekali. Nah, uh, Nabi hebat. Dia yang paling hebat, dia yang keluar pertama sekali. Nabi masa kecil ni dia berjalan awang ikut atas kepala. Dia sebut seorang nama presiden dunia yang berjalan awang ikut. Ada tak? <tos> <tos> tak ada. tak, nah. uh, tak ada. Nabi ni masa kecil ni dia belah dada dua kali oleh malaikat ada tak nama presiden ke Zah Rusia ke Culalongkong Haa Culalongkong ke Mongkuk ada Yang orang belah dah ada Masa sekeceng Tak ada ne, Satu saja Nabi Muhammad SAW Lepas tu dia paling hebat Nah ha, Jadi Maksud sini Bila kena bangun pulak padang masyarakat nah, Maka marah pulak orang kapi ni Kenapa kami kena bangun pulak padang masyarakat begini Nah Ni siapa punya kerja Mana masing-masing menceler tidak tak sedar Dia sedang ditunggu Haa eh, Oleh keadilan Atau mahkamah Allah Di Padang Mahsyar Soalan Allah. seterusnya Haa eh, Bagaimana kita nak kekalkan hubungan Belum kahwin Mana Haa eh, Maksudnya Molek sangat Lepas kahwin Tak molek Jawapnya Biasalah tu Itulah Lumrah hidup dunia Benda Tak seorang kata Dalam soalan ni Hidup kita semua ni Hak kahwin dah Masa kita bercinta itu Macam mana? Tak? Pasangan kita Kasar tak dengan kita Kasar tak? Tak berlalu du. Dah lepas kahwin? <laughs> Faham lagi? Haa Masa betul Kalau naik motor gendong Tak masuk dia 2 Dia 1 sama Nak balik temeloh Honda car Dia 1 Tak masuk dia 2 apa Utung Uuuu Uuuu Uuuu Nampak? Puan ma Dah nikah dah, duduk je eh, bini tu Gia pak selalu dah eh, eh, eh, Tak ada romantik lah sum so. Masa belum kahwin Ni, kalau pergi naik motor Tak puan bubuh tangan belakang lah Dah tak rajin naik motor dengan raja tang Masa tu nak Naik kali nak pergi pukul gambar nak nikah ni lah Pukul gambar, betul tak? Nak gambar nikah Tak puan tak rajin gandang motor dengan raja tang Pegang belakang ni besih hab bubuh tu laki jua jua nya kada nak bawa berup belakang ha aku gitu tangan bang hak laki ni ambil tangan buh pinggang dia faham suruh pegang pinggang neh ha sampai kak selekoh suruh peluk pula peluk peluk beluk ai nanti dia jatuh berdebot mana lagi? pergi tapi bila nikah dah pilih anak dah bini letak tangan kat sini. Dia kata <SILENCIO> belakang kau, sikit. Belakang sikit, duduk belakang sikit. Rapal bini duk rapal. Belakang sikit. Allah. Tua nak mampu Kita <tuk> <tuk> kata kita gitu pula. itulah adatnya. Nak? itulah. Laki-laki perempuan sama. Nak rapal sama ke? Masa baru nikah kita panggil dia laki dia. Panggil abang ini anak pak dah panggil dia laki, pak hitam. Bang <tuk> <tuk> eh, wak itah eh, posmen mari tu. Nah, ha ajalah. Lelaki kata-kata sama belaka. Betul tak? Baru-baru mah lab memang dah sebab kita alam, kita bukan Allah. Kita alam ala alamu muta'ayir, uh, mutaghayyir. Bila alam itu mutaghayyir, maknanya berubah-ubah. Nah, ha, ha. budak dulu kecik waktu besar tadi jadi kecik mula. Nah, dulu bodoh waktu cerdik sekolah waktu itu jadi bodoh mula profesior matematik bila dia cerdik masa dia profesor leni berapa umur 96 dah berok ngatalah parah lagi kena baliklah mau tahik pada cucu neh ah walaupun profesor matematik masih lagi daripada. dia berubah-ubah cuma kita kalau boleh kita lambatkan perubahan itu neh ah dia lambatkan perubahan jadi bila dulu nak belakang, molek belakang bila leni dak hmm. molek belakang bini ah. dia Nah, Dia kata bini dia uduh lah Bini dia tak comel lah Bini dia gemuk lah Apa? Imo yang pilih hari tu Kau nak Itu orang laki-laki Orang perempuan pun sama juga Jadi tak kata-kata Cuma kata kita jangan Kita nak buat benda yang uduh-uduh kepada pasangan kita Aha, betul. Faham tak? ke? Jangan buat benda yang tidak baik <coughs> Dia tanya bini kita balik ke pergi Kalau abang mati Kalau abang mati yang maulik, you mati dulu Kalau <SILENCAN> abang mati dulu Faham lagi. kini? Nah, Kalau abang mati dulu You <SILENCAN> nak menangis Ayuh. berapa hari? Tanya bini sekarang Terus tanya sekali Kalau bini dia kata seminggu, pelawak Tak ada lagi jawab seminggu Perempuan yang paling warak, tiga hari nak menangis Faham lagi. kini? Hari ketiga tu, tak ada Tu be ingus saja Neleng, gini Ha, itulah perempuan Padahal dia sayang tak kita Oh sayang, sayang abang, sayang abang Muah, muah amal lah telefon Faham tak? Oh, kita oh. palugah baca <tuh> Kalau kita atas good malam-malam tu Selamat malam, Assalamualaikum Dia ingat buat emor Ngamok. Oh jangan main ropang dah ni, ngamok. Berapa tak ada emor tikong? Bapa tak ada bunga? Berapa tak ada gambar orang dengan mata sebelah buat mulut gitu? <tuh> ha, tanya habis, dah orang nak jawab kita Ah, kena ubuh pelaka gambar tu, gambar ni, gambar apa Haa, kau boleh ke tidur zaman dia ni Faham tak kini? Haa, jadi kalau orang nak nikah Jangan nikahlah lah, jenis muda-muda ke ni Haa, cari waktu tu, tu dalam 80-90 Haa, waktu selamat malam tu meninggal dunia selalu okay? Haa, jangan ya apa orang puas Ya Allah, tak Haa, pelik-pelik sungguh Tiga hari je menangi Paling lama tiga hari Nah sayang guana pun cok, panggil abang sayang hitam payung pun tiga hari nak ha. itulah sehabis-habis si, hebat wanita tiga hari saja sumanya ada bukti lelaki mak kita sayang kayuh kita tak ada tak mak kita hari kepat nangis lagi ada tak tiga hari paling lama nak ha. hari pertama tu mak ayam hari lah ay, makan nak eh, apa eh? tak sedap ayam pun tak ada lagi eh. pula Rakyat danang Hari dia, mak eh, adik adik ni Petang kat nak balik belakang dah Haa, asok nak balik dah Ni, wak, dah sedap hari ni, ni ha? Haa, makan haa <gif> Ada, tapi tak orang cah maring Faham tak? Haa, hari ketiga pagi Mak eh, main makan ni Kak Long, kau lupa ni Wak jepuk ni Jepuk San Francisco Faham lagi-lagi haa -lagi, ya? Eh, ada pisang dalam ni Haa, ha, dah apa lah Mak dah sedap mulut Pertaruh ha Mak, uh, dalam enam puluh kek dia, eh. Haa, nampak? Ha, tapi okey dah. Ah, ha, petang hari ketiga tu, Mak, eh, jumpa dah. Kenapa? Buku bank ayah. Aku kata dah ada. Haa, <coughs> segar lu Mak. Buku bank ayah jumpa dah. 120 ribu bank paling rimang. Ada. Bank paling buruk, dah jumpa lagi. Haa, <coughs> ha. tu lah kau puan, dah percaya. Paling lama tiga hari. Paling Pala, lama tiga hari. hari aduh, saya pun tak tenang. Neh. Siapakah yang berhak atas duit mas kahwin dan hantaran? Pernak pengantin atau ibu bapa? Hantaran ibu bapa. Mas kahwin pengantin. Apa nak lagi? Ha, nah, neh. Ha, nah, hantaran ni orang nak buat kerjain tu kerja ni. Tak? Nah. Ha, tapi dia tidak wajib Kita bicam molek Mas kahwin itu wajib ha, Mas kahwin itu agama Hantaran itu adat Kalau mu, kamu berjanji Kamu kena tunai Ah, Tapi dia tidak masuk dalam perkara agama okay? Mas kahwin dia agama Tak pagi berdosa sampai ke mati ni Kamu khianat isteri kamu sendiri Hantaran bicam molek-molek ha, Yang paling baik Yang paling murah ha, Kuantang ini kalau dokpar HBM 10 ribu atau 15000 tu kelas SPM Kalau kolej 15 ke 20. Ha ni sungguh. Faham? Kalau dia de degree 20000 la ni. Ni oh. aku hutang. Faham? 25 master. 30 PhD sampai ke 40000. Oh jangan main. 40000 la ni. Boleh masuk dua jenis ni. Masuk air panas, ngeperangat asyik goreng-goreng. Paham lagi. <laughs> Nampak? Kalau goreng ikan, lakat ke laki ikan saja. Laki kata dah kulit ikan mana? ada dekat di kuali, bang. Rekat <laughs> di kuali Kulik ikan. 40 ribu. Faham tak? Ah, dia nak buat kerana biarlah akhir zaman. Tak? Ah, zaman itu berubah. Dah dia sama zaman dulu. Asal hidup bahagia sudah. Nah, ah, biar ada orang nak goreng ikan pun. Nak? Haa. Ah untuk kita dulu boleh buat baju kurung, kurung kedah, kurung johor, kurung je kurung bugis, kurung boyang boleh buat pelaka. Faham? Ha kurung Jawa boleh buat. Mak kita kurang sikit. Nak boleh buat baju kurung tudung tak anda jahit. Neh. Ha sampai ke bini kita tak kan? canggih kali. Bini kita mesin jahit brother. brother. Faham. Ha hantaran 15000 mesin jahit cak abang. Brother tu abang. Brother in inam Haa Haa Brother Berapa brother 5,000 Dia boleh wap dia Haa oh, Rasul so tanya ha. Laki pergi kat rumah orang mati Tolong pikulkan dia Boleh kain plekat kan Dia kan diikat di batang Haa ha. Tempat pikul kan dia rubuh kain plekat Haa yeah, yeah. Kain plekat tu tak jahit pergi Suruh bini dia jahit Brother kan Nah Jadi kain pinjong gayak ya, ya, pangkal lebih biga ni <laughs> nampak dok jadi kail galuyung <laughs> nampak dok ah ni bini akhir zaman tapi tak apalah comel neh buah tinjung tengok ya? bodoh-bodoh pun nak ha apa kau tu letak jumlah yang maha-maha tak molek jangan letak maha-maha ah, sangat neh jangan tapi kita tak kata haram tak ada ulama kata haram berapa anak macik ni ribu tak haram dia yang belak kat bandar dia eh? dah mahal angat dah murah pergi kat lain Betul, betul <coughs> Ni bukit betul. istana Bunak <coughs> murah ni Wah apa benda Sungai lembing <coughs> Maham lagi, pergi Murah ha, balik sungai Ini matang Orang asli Murah sikit Maham lagi, ah Tapi rambut Setiap perut Tak kata Sampak tak <coughs> nah, Sini bukit istana Berapa lah ni Biasa hantaran Tahu tak Biasa-biasa lah kalau murah pun nak kak sorang no. ah, Haa ni Tanya dulu tak Sini berapa? Kak biasalah Bukan-bukan hak pandai-pandai tangan Biasa-biasa Habis SPN belajar. pelajar 15 20 Tak mahal lagi Murah lagi Tak tahu kak pandai mu ah. Soalan yang kedua sebelum akhir hmm. Kawan saya jemput saya ke Nuri Seorang itu Disember tarikh yang sama Seorang di Johor, di di Satu Hak mana patut saya pergi dulu Hak jemput dulu Melainkan Anak beranak Anak beranak Kalau dia jepuk Dengan kawan kita jemput Anak beranak dulu pahang nak pergi? Ha? Nak pergi dua-dua tak boleh dia ni uzo ni banyak kadang-kadang tak ada kenderaan Kadang-kadang ada kenderaan minyak pulak mahal Tak cukup itih Minyak ni ni turun semua Faham lagi? Haa Dulu kita mai kuatang RM35 Faham? RM35 saja Balik RM35, RM70 hmm. Tapi lari lajulah RM35 tu Kalau bawa slow RM25 je Kuatang ni bawa laju dalam RM200 Haa Dia ni RM53 RM54 sekali mari. Tol 20. Maknanya RM100 lebih, tol pula 40, 140 Kwangtang pergi balik. Allah jaga. Hang nak pergi. Ah tu keadaan. Hmm. Jadi ada orang dia tak belanja itu untuk keperluan keluarga. Tak boleh pergi kenduri. Tak ada masalah. Orang yang berkemampuan saja kena pergi hadir. Betul. Kadang-kadang orang yang ada komitmen di tempat lain. Masalah belaga Kadang-kadang jauh sangat Nak pergi nak ha. Boleh pergi Tapi kena balik selalu letih Jauh sangat Diperleh makan ha, Esoknya betul. bekerja Hari ini dia boleh pergi Nah Soalan yang terakhir Adakah wanita dibenarkan make up ketika kahwin Macam mana yang sebenar dalam Islam Lamai sangat wanita make up, -make -up begini Jawabnya tidak salah Seorang sedang musafir kumpulan Hendak solat jamak takhi Beliau mengerti jemaah tapi terlewat sikit Dia tidak tahu imam solat zuhur ke asa Bolehkah dia ikut imam tanpa ketahui solat Jawabnya boleh. boleh Kita tak tahu solat boleh Solat pardu ikut semayang sunat boleh Semayang sunat ikut semayang pardu boleh Sunat ikut sunat boleh pardu, Ikut eh, ikut pardu pun boleh Tak wajib tahu solat Faham tak Yang tak boleh ikut dua saja solat So Imam solat gerhana kita nak semayang asa Tak boleh Pasal dia rokok dua kali Lagi pula kita tak boleh ikut orang semayang betul Semayang nyazah tak boleh ikut Kita nak mayang maghrib Tidak Imam semayang mayat Semayang mayat tak ada rokok Liri tak mau mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habis nah hmm. Semayang lain boleh Tidak Imam semayang isya kita kodong mayang asa Tok imam tok imam qada mayang subuh kita ikut belakang mayang duha pagi pukul 9. Faham kita ingat tok imam mayang duha 9 pagi di masjid rupa tok imam qada subuh. pagi. <laughs> <laughs> Dai <laughs> <laughs> kita kita pun ha, semayang duha belakang. Sukumnya sah. So. So, Jadi ya. apakah hukum wanita ni bila dia kahwin dia pakai mekap lawa-lawa. Memanglah orang kahwin orang mekap lawa-lawa. Takkan nak lambuh arang di muka kahwin. <laughs> Bang, cuma benda. Wow. kalau untuk orang ramah jangan berlebih-lebihan. Tak comel. Bang, deh. Ah yang kita nak lebih bila? Allah kata <tuk sukses> wala tubdina zinatahunna illa libuulatihinna. <tuk sukses> jangan kamu berlebih-lebihan dalam bermakeup Jangan berlebihan dalam bergaya Jangan berlebihan dalam bersolek Jangan berlebihan dalam bergedi <gadu> Jangan berlebihan dalam uh, macam macamlah lah Berhiyah Ila melainkan Jika untuk suamimu ha, Jadi di luar bukan marah Untuk orang ramai hari kahwin bukan marah Sikit-sikit sudah, Sikit -sikit sudah. Allah tak kata haram mereka Allah kata, wala tabar rajna tabar rujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berlebih-lebihan make Allah tak kata, wala tabar rajna abih Haram kamu bermake-up. Ha, itu lain. Tapi, wala tabar rajna tabar rujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bermake sampai jadi macam bermake orang, orang kape. Ha. Sampai jadi macam bermake perempuan jahiliyat. Apa? Melampau-lampau. Ha, muka mata macam kena langgar dia ha. Lauri muka Bahal bang gitu muka Nah mulut jadi macam anak anjing Merah nyala dah mulut Cuma dah nyalak je lagi Faham tak kis? Ha, jadi nak lebih-lebih di rumah Betul. Di luar bukan tak boleh Berpada-pada Yang kita Setelah tengok kat gidak cermin Kita dah susah, susah Orang perempuan tak sama dengan orang lelaki Tuan-tuan buat jenis perempuan ini Tuan-tuan kata orang kuatang Afrika Papua Nugini New Ghana, Republik Gabang hitam beletung Hidung kembang boleh telur bola pipang tu Ha Waktu pun berabu orang lelaki masuk memilang tuan tak? Tuan, Betul tak? Dia ada guh dia. Sebut jenis wanita Memang dia deport setting mari daripada kilang Kalau banding kereta ke Lamborghini Ferrari dia Betul tak? Memang lawa orang ni Dak make up pun lawa, make up tambah lawa Gitu je Jadi default setting Barang jenis opang tuan awak, ujung rambut sampai ujung kaki Memang camin dah Tak perlu banyak aksesori Lepas tu tak ada orang beli Porsche, beli Ferrari, beli Lamborghini Wagi pulak semambu beli stiker Tak bayar Tukar side mirror dah bayar. bayar Pasal dia semua camin dah ke dah Nak bayar Lamborghini Abantadok 4 juta dah ni harga ha. Nak deposit 800 ribu Tak ada duit Abang tidur Faham tak gini? Haa Nampak Dapat suti tu Semua seksi belakang dah Nak? Signal seksi Lapa depan besar seksi Grey seksi Dia punya emblem seksi Steering seksi Nak? Haa pun dia Meter pun seksi dah Nak? Tepat tuan-tombol Nak naik tikak pun comel. Nak? Semua seksi Hong lagilah seksi Hong Sampak? Haa itulah orang perempuan Ring seksi kalau kita beli saga, serba tak kena tengok. Ini <SILENGALAN> <SILENGALAN> tak betul lagi, ini tak kena lagi. Tering, gogeh-gogeh, warna gogeh, gini, stering. Itu orang laki lelaki lah saga tu. Saga, oh, wajah, vibah, virah. Itu orang laki-laki, Apa? Jenis comel dah. Betul tak? Ha. Jadi kalau over sangat, mana dia tak yakin, dia sudah comel. Ha. Faham eh? lagi? Dia kurang keyakinan. Nah, ha, jadi sikit-sikit aje. Nah, gitu jugak dengan pakaian janganlah ketak Nak ketak, di rumah. Betul. Untuk apa? Buul. Buul ni siapa? Laki kita lah. Faham ha, jadi nak macam boleh beli alat-alat maha-maha. Nah, ha getu hot RM50 tau. Hot Siti Nurhaliza no pakai. We RM50 balik 5 saing. Faham tak? Ha, ada super glossy, geli-geli pula dekat atas. Nah, ha kalau ada duit lah, tak ada duit pasrah malang nah gi cuak 3 ringgit tu ypaymo <laughs> kalau kuat ngap patut nah ah untuk apa untuk suami kita Allah haram tak? Tak haram tua macam ha. cara tua muda cara tua uh -huh. eh muda cara muda nak moklong mok ngoh muda mak, mak ni amal 50 dah kalau ikut kata kita suami dak tubik rumah buat gana ustaz hmm tambuk celuk dak haram tu pasal kita berubang dah Ni kita dah rambut putih takpun, oh, macam tumpah gila. Lepas tu dah pa, sikat pulak, serebel, takpala bau. Dah dah dah pakai lawak kemak ratung. Kain pulak kerah ketung. Busu kohong. Macam plywood kain. Dah enam bulan dah pasu oh, kemak ratung. Nyandal, dikocong, hmmm... Cepet gitu. Nampak? Gigi plus tu duduk atas meja. Nampak? Guisi saja. Hmmmm... Nah, Tu Imang tengok mm dak sikit tu. Tu Imang pun dak main sugar gitu. Alhamdulillah, subhanallah. Balik lewat. Padah. Ha pasal mok long gigi pun tak ada. jadi celup rambut. Pakai lawa-lawa seksi. Tu rasa kata hak muda, nak? Bini kita, hak umur tua pun kalau dia buat hak perintah Allah, dia hanya bermekap untuk suami dia, maka itulah jalan yang terbaik. Betul tak? Seronok kita Haa, walaum oma 60 pun Kalau wak-wak gawak wak-wak benda apa benda ni Wak ah. apa benda Wak seksi Seronok juga polong tengok Nak? ah, tuan-tuan kata duduk atas hati Duduk dapur pun kalau seksi Suka lelaki kita tengok Tuan-tuan pakai -tuan baju jarang-jarang duduk atas hati lah Awak goreng kepuk tu Duduk dapur kat giri, goreng kepuk, goreng kekiri Wak kali malam ni laki kita nak balik kerja kat giri Tak, malam ni pukul malam Balik sejid Nak? Kita duduk dapur tapi jangan wiki cucu nampak, Kuci pitu cucu. Faham? Kita duduk dapur. Kita goreng kaki nampak dia balik ah. Oh. Kita pun Buh kepok lalang, ikan kering dalam kualit. Tapi seksi. Betul tak? Bapa ama kita 60. Ah 50. Laki kita 60 juga. Buat kat ni. Kita goreng, tak so pakai baju benda, pakai apron saja. <laughs> Apa ha. tu? Tutup depan saja. Ah. Napa? <laughs> ha. ha. Lagi lagi meninggal dunia. <coughs> Dapat harta ha. tak? kalau dak meninggal <tip> dia tu ya peluk kita mula. Ah nah, nah. tu seronok deh. nak dina sini. Nak ka bau suku-suku juga. Kalau di rumah ni memang buatlah untuk oh, suamimu apa-apa nak main nak goyang nak khabar nak terjung atas tekok bodak apa. Nak ah nak kita standard je, Pasal kita lawan dah. Ah. Nah, di rumah kita boh habis stiker, boh stiker sini, tekok sini, corak sini. sini. Nak nah, <tip> apa pakai seleri sini bubuh tali rapia belit di peha ke atas ke menjuk di kaki kata-kata-kata ketang, ketang, ketang, ketang, ketang untuk suami kita insyaallah dia akan suka kepada kita terima kasih kepada yang menderma Terima kasih kepada yang hadir Allah sajalah yang mampu membalas. Moga Allah pertemukan pada kali-kali yang lain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nafa'na bima 'allamtanā, 'allimnā bima yanfa'unā. Rabbanā zinā 'ilma, rabbanā ātinā fid-dunyā hasanah, wa fil-ākhirati hasanah, wa qinā 'azaban-nār. Sallallāhi Muhammadin wa 'alā ālihi wa ṣaḥbihi wa 'alaikum wa rahmatullāhi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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar guys Banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus Berkenaan dengan soal jawab agama ya Di sini di part terakhir ini Berkenaan banyak sekali Antara suami dan istri ya teman-teman sekalian Ada juga yang bertanya tentang Bagaimana istilahnya awalnya romantis Tapi terakhirnya enggak Nah itu memang kehidupan seperti itu Dan Ustad juga mengatakan bahwasan al-alam ya yani yaitu la jadi memang dalam kehidupan kita itu pasti akan berubah-ubah. Intinya adalah bagaimana kita mensyukuri, bagaimana istilahnya kita menjalaninya dengan apa, dengan penuh keikhlasan, pengharapan, ridho daripada Allah ta'ala Dan banyak juga istilahnya yang bertanya pasal make up, ya kan? Pasal make up, pasal menikah, pasal hantaran, mas kawin, dan lain sebagainya. Yang terpenting di sini adalah kata Ustadz Azhar Idrus, jangan sampai kita istilahnya berlebih-lebihan ketika istilahnya kita bermake up di luar ya tapi kalau untuk suami kita itu tidak apa apa ya ah, pakai semolek mungkin sebagus mungkin secantik mungkin seseksi mungkin di depan suami tapi ketika di luar biasa biasa saja ya kan seperti halnya tidak ada apa apa macam istilahnya apa ya tidak berlebih-lebihan dalam bermake up seperti itu guys ya oke terima kasih sudah menonton video ini jazakumullah khair ustadz azhar idrus yang sudah memberi ikan Istilahnya tausiah dan juga Wawasan bagi kita semua Ilmu pengetahuan bagi kita semua Sehingga kita tercerahkan Sehingga kita orang-orang awam Faham bagaimana menjalani kehidupan ini Wallahu Semoga bermanfaat Untuk kita semua guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Kuliah dan dakwah dan juga cak caamuji Linknya ada di deskripsi ya Terima kasih saya Pamin diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh